Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada, difaktif kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Sebuah unggahan spesial terbaru dari ARafi Rafi Prasabati A. Rafi Ahmad ini mengunggah sebuah postingan Foto momen ketika Di acara kemarin malam ya, Di acara Wonderful Journey 27 Indesiar Wah di postingan Aravi ada postingan foto idola kesayangan Leslie dan Rizky Milar, Rasabat ya, masya Allah gimana Ada juga tentu hadis kalimat caption yang dituliskan oleh Arafi Hood Indonesia, katanya tuh Rasabat ya masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat selalu banyak doa-doa baik yang tulus diberikan oleh orang-orang baik juga, amin dan kita lihat juga ke kabar berikutnya ini di momen acara malam hari ini di Indosiar perhatikan persahabat ya ketika Lester Rizky Bilar dikasih beberapa pertanyaan dan tentu kita salvo dengan satu pertanyaan yang dikasih oleh Indosiar yang tentunya persahabat dibacakan oleh Jirayud persahabat ya soal BBL nih apakah tentunya sebelumnya BBL sudah ada produk yang menawarkan brand ambassador atau endorse ternyata jawabannya sudah ada ya, persahabat ya bahkan masih dalam kandungan pun BBL sudah ada yang tentunya melirik menjadi duta wow masya allah banget ya satu kebanggaan luar biasa tabarakallah mudah-mudahan rezekinya selalu lancar dan selalu dipermudah segala urusan amin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun bu Virus Leslar dan menuliskan sebuah kalimat caption di postingan ini. Wah, masya Allah, BBL dari masih dalam kandungan udah ditawarin buat jadi duta memang anak membawa berkah seperti orang tuanya sehat-sehatnya kalian bertiga, amin. Wah, masya Allah banget ya, tabarakallah pokoknya. Bangga sekali mengidolakan Lesti, Rizky, Bilar, dan Abang El tentunya Dan mudah-mudahan perselabat ya Idola kesayangan kita selalu memberikan kejutan-kejutan bahagia Dan kita masih menunggu kejutan dan cedukan vitamin terbaru selanjutnya Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhanya seputar Leslah tentunya ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silakan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh